Guys, ketemu lagi sama gue, Rifai. Yang kebetulan gue udah nyampe di warung Zam-Zam di Halim Raya, Jakarta Timur, dan gue lagi nyari temen nih karena ada janjian di sini. Guys, nah hai. itu dia. Hai, hai. Woi, kakak, apa kabar? Eh baik, gimana kabar lu? Wih, baik juga dong. Alhamdulillah. Eh, Ngomong-ngomong, ngajak ketemuan gue di sini ngapain nih? Oh, kebetulan banget sih. -ah. Di sini kan tempat warung jam-jam ya. Kamarnya sih -ah. warung jam-jam. Warung jam-jam. Iya, tapi tempatnya rekomend banget loh. Hmm, bukan minyak jam-jam kan <laughs> Air jam-jam maksudnya. Oh, iya, lah. Iya, iya, jam -jam. <laughs> Oke, jadi kebetulan gue lihat tempatnya menarik ya. Oh, banget! Ini bagi kalian nih, ya, mm -hmm. yang sedang mencari untuk menengok, apalagi untuk mm -hmm. acara privasi, ah. seperti lamaran, mm -hmm. utang, Ini cuman rekomend banget, loh apalagi oh. ya. apalagi ditambah dengan hiasan bunga bunga ya di sininya ya sininya okay. dan ada fauna juga hmm. untuk ikan masoki gitu jadi hmm. kalau malam pun juga ada lenya jadi tempatnya rekomen banget ya buat kalian-kalian kalian yang bingung ya untuk mencari tempat privasi oh. gitu ya untuk acara lamaran. Ii, lamaran. Ya, tapi tidak hanya itu aja loh. Apa? Buat kerjaan misalnya apa? nih yang untuk nyari meeting-meeting nih, oh, meeting, -meeting oh, bisa di sini ya. Misa. Daripada kita WFH enak ya mending di sini ya. Oh iya. Oke, oh, iya. <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Terus yang mau tahu apa lagi? Kalau uh, untuk live musik itu biasanya ada di malam Minggu nih. Nah, uh, bagi kalian nih yang suka hangout di acara malam Minggu, kok bingung uh, banget deh. Oh, nih. Oh, ya. Jadi langsung Dan sini aja gitu. untuk yang hobinya dengerin karaoke ya, uh, musik ya. Di sini tempatnya nih. Oke okay banget oke okay banget Tapi ya biasanya malam ya hmm, malam. Kalau untuk live Oh gitu Wah, Asik juga ya, tempat ini ya. ya dan di sini Hah? pun lantai dasarnya Apa? ini ada live musiknya hmm. saya juga gitu. untuk di lantai dua tuh ada TV ya hmm, ada TV. area smoking juga ada, ada jadi nggak usah khawatir bagi yang suka merokok ya wih <laughs> mantap dan juga ada TV nya oh, jadi bisa TV. sambil nonton Sebel jadi kalau nonton. misalnya pengen nunggu nonton dulu nih nunggu hmm. live musiknya nih biasanya kan berapa jam dulu ya mungkin hmm. sampai e menunggu bisa sampai kopi bisa sampai e nonton oh gitu iya wow, atau kalau misalnya yang mau ngerokok juga bisa ada di rsu nya tempatnya tempatnya banget ya bagi kalian yang suka nongkrong nih oh, khususnya ya bikinnya tempat di warung jam jam ya? iya di oh, jalan apa okay. lo lokasinya iya. di jalan halim raya halim raya jakarta timur guys, terima kasih yang udah mengunjungi kegiatan kami di Warung Jam Jam dan jangan lupa untuk selalu like, comment di share dan subscribe di Rifai Anwar 10 Yang buat okay. kalian guys, jangan lupa untuk follow instagramnya Warung Jam Jam. Terima kasih, see you, bye bye. Bye.